Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, wow. ini lomboknya sudah bergincu ini guys Wah, wow. Alhamdulillah, alamin Nah, kemarin kita sebenarnya sudah panen guys Dan ini sudah banyak lagi yang merah-merah ini guys nah. kelihatan gak? Ini lombok besar nah. Alhamdulillah nah, Sudah kita pecahkan ya guys Artinya Lombok besar pun Mampu Tumbuh berbuah dengan baik Di Selah-selah pisang yang sudah produktif Kita tumpang sarikan dengan pisang yang sudah produktif ya guys nah, Dan ini membuktikan bahwasanya Lombok ini mampu bersaing secara Nutrisi maupun pencahayaan ya guys nah, Fotosintesisnya Itu dia hmm. Sudah banyak yang merah guys Tuh, rata sudah ini, guys. Alhamdulillah, yang terpenting sebelum kita menanam, kita harus ketahui dulu eh, kondisi tanahnya, ya, guys. Medianya sehingga kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh tanaman, apa yang kurang di tanah ini, itu yang kita up. Agar tanaman kita bisa bersaing secara nutrisi maupun pencahayaan. Sinar matahari atau fotosintesis ya. Nah, itu sudah merata guys ke atas itu. Merah sama sudah bergincu dia. Oke guys cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.